Sekarang saya lanjutkan dengan pembahasan MD5 Beberapa dekade kemarin, jika kita amati saat kita mendaftarkan register di sebuah website Maka kita akan mendapatkan balasan email verifikasi Dan email itu, balasan itu adalah link yang diberikan oleh website yang bersangkutan supaya kita bisa memverifikasi akun kita. Dan sebuah sistem baru untuk password, mereka tidak akan dapat memberikan informasi password karena fungsi MD5 ini. Jika kita masih ingat beberapa sistem yang terdahulu saat kita lupa password dan kita mengaktifkan forgot password, maka kita akan dikirimkan username dan password kita Tapi sekarang, jangan harap itu bisa terjadi Yang bisa dilakukan sekarang adalah Saat kita lupa password, kita reset password Jadi yang kita lakukan sebenarnya Mereset password tersebut Lalu sistem akan mengirimkan ke email kita Dan saat kita baca email lalu mengklik link yang sudah disediakan Maka kita di, Diharapkan Memberikan password baru Jadi sistem Sekarang tidak akan memberikan Password kita Informasi password kita Ini hanya untuk keamanan Dan sistem yang seperti ini Dia akan memakai MD5 untuk Mengacak password Saya memberikan contoh seperti ini aja Saya membuat Uh, mungkin password dolar pas, dan jika seseorang mengetikkan mungkin pas 12345, umpamanya seperti itu. Dengan MD5, saya memberikan EHO, MD5, kurung buka kurung tutup, lalu titik koma, dan di sini saya memberikan dolar pas. Maka, apa yang terjadi? Saat saya simpan lalu saya pergi ke sini dan saya mengambil MD5 Maka otomatis dia akan mengajaknya seperti ini Dan ini tidak akan sama dengan password Jika di dia akan tetap seperti itu Dengan cara ini orang tidak akan tahu password dari pengguna tersebut dan walaupun saya tahu kerangkaian kata ini, saya tidak dapat mengetahui kata apa yang telah diketikkan seseorang tersebut dan digunakan sebagai password Umpamanya seperti ini, saya membuat 1,2,3,4,5 umpamanya Dan jika saya simpan dan saya reload, maka akan ada yang berbeda seperti ini Oke, mungkin ada satu lagi sekarang ada juga yang namanya ekstrak ekstrak md5 jadi ada beberapa website yang menyediakan layanan tersebut dan fungsinya saat seseorang mengetahui ini mengetahui ini dan dikalkulasi dengan aplikasi tersebut maka dia akan tahu password yang bersangkutan untuk memanipulasi hal tersebut, kita bisa menambahkan, umpamanya di sini adalah input. Umpamanya, input di sini, dan saya memberikan dolar pas baru. Umpamanya seperti itu, dan sama dengan saya memberikan uh, mungkin acak semacam ini, dan di MD5. Saya memberikan penambahan ini: copy, titik, dan paste. Oke, dengan cara ini saya sudah memodifikasi ini. Tapi jika seseorang mengetikkan ini di input field, maka dia akan bisa masuk karena di sini saya tambahkan setelah orang itu mengetik ini. Jadi, nanti akan dituliskan satu. 2 3, 4, 5, dan di sini dan disini ditambahkan ini dan ini dan ini baru dikalkulasi sebagai md5 dan jika saya simpan di sini apa yang terjadi tadi seperti itu dan jika saya reload maka akan mendapatkan hasil yang berbeda oke okay. online 6 oke okay, saya membuat uh, ini Kurang titik koma, saya simpan lagi dan saya reload. Maka, saya akan mendapatkan ini dan yang jelas berbeda dengan tadi. Oke, sekian tutorial tentang MD5, dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.